Kata orang, berbuat kebaikan itu harus jadi orang hebat. Kata orang, berbuat kebaikan itu sangat berat. Di dunia ini sudah banyak orang baik, jadilah berbeda. Katanya sih seperti itu. Apakah benar seperti itu? Selamat digital solution selama selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat sebelumnya dengan ibu siapa saya berbicara saya selamat ibu selamat ya baik ibu selamat ada yang bisa kami bantu Internet saya kendala. Tidak ada yang bisa kami bantu kembali. Terima kasih telah menghubungi Telkom Digital Solution. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selamat sore dan selamat hari pelanggan. Aku ingat orang tuaku pernah berkata bahwa berbuat kebaikan itu tak perlu menjadi orang hebat dan berbuat kebaikan itu tidak berat. Dengan bertanggung jawab pada pekerjaan kita. Itu sudah menjadi suatu kebaikan Lihatlah sekitar kita sekarang Melayani pelanggan mendengar cerita dan keluhan banyak orang Bukankah itu sebuah kebaikan yang sangat luar biasa Yang terpenting Teruslah berbuat kebaikan Memberikan senyuman Melayani dengan ramah, mendengarkan dengan baik, serta melayani pelanggan dengan sikap dan profesional. Karena kebahagiaan itu hadir di sekitar kita.